Halo, teman-teman, selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini, kita akan membahas bintang-bintang yang paling dicurigai memiliki isu percintaan meski sudah membantahnya. Siapa saja mereka, mari kita bahas. Pertama, kita memiliki San Hengmin Pemain sepak bola Korea Selatan yang bermain untuk Tottenham Hotspur FC di Liga Premier Inggris, Sun Hengmin, menduduki peringkat pertama dalam jajak pendapat yang diadakan oleh komunitas portal DC Insight. Dia telah dikaitkan dengan beberapa selebriti seperti Minah dari Girls Day, aktris yo Soyoung, dan Jisoo Blackpink. Meskipun Sun Hengmin telah membantah isu percintaan ini banyak penggemar yang masih penasaran tentang kemungkinan hubungan asmara ini kedua kita memiliki aktris Song Hye Kyo yang mendapatkan peringkat kedua setelah bercerai dari Song Yung Ki Song Hye Kyo sering dikaitkan dengan aktor-aktor yang bekerja dengannya dalam berbagai proyek baru-baru ini dia dikabarkan menjalin asmara dengan aktor Park Seong Hoon yang bermain bersama dengannya dalam drama The Glory ketiga kita memiliki Jenny dari Blackpink yang menduduki peringkat ketiga dalam jajak pendapat ini. Dia sebelumnya dikaitkan dengan Kai Exo dan G-Dragon dari Big Bang. Belakangan ini, kabar tentang Jenny dan V BTS terlihat bersama di Pulau Jeju telah menyebar, membuat banyak orang penasaran tentang hubungan mereka selain San Hengmin, Song Kyo, dan Jenny. Ada juga beberapa nama seperti G-Dragon dan Kang Dongwon yang hampir mendapatkan peringkat tinggi dalam jajak pendapat ini. Itulah ulasan singkat tentang bintang-bintang yang paling dicurigai memiliki isu percintaan meskipun sudah membantahnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian tentang kabar ini dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita.